kita bangkit berdiri untuk mentabiskkan ibadah kita ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, laut beserta isinya dan yang tetap setia untuk selama-lamanya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, penyertaan dari Tuhan Yesus Kristus dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu yang berbahagia di dalam Tuhan. Puji Tuhan saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk memuji, menyembah dan mengagungkan nama Tuhan. Dan biarlah ibadah ini boleh menyerangkan hati Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita bersukacita, kita angkat pujian. Apalah arti ibadahmu? Apalah arti Biarlah firman Tuhan yang kita dengar Boleh menjadi kekuatan di dalam hidup kita Sebelumnya kita akan ujian Menyenangkan Cemerlang bagai Kami bertata dalam kerajaan sorga Tuhan pencipta alam semesta Yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya Bapa yang kami kenal dan sapa Dalam anak Yesus Kristus Penebus dan juru selamat kami yang hidup Benar Tuhan Kenduan kami adalah untuk menyenangkanmu Karena itu Bentuklah hati kami Agar menjadi selalu kudus dan tulus Kami juga berterima kasih Tuhan Atas segala anugerah limpah rahmat dan berkatmu Yang selalu menyertai sepanjang minggu ini dan kami percaya bahwa penyataanmu itu akan tetap ada dalam sepanjang hidup kami. Kini tiba saatnya bagi kami untuk merenungkan sebagian daripada firmanmu Bapak. Kami mohon kiranya lewat firman itu, kami akan peroleh kekuatan serta penghiburan sepanjang hidup kami. Pakailah hambamu yang tidak apa-apanya. Sucikan dan kuduskan agar layak dipakai sebagai alat menjumpaikan isi hati Tuhan. Kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir dalam tanganmu. Kiranya ibadah ini berkenan di matamu. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan bersyukur bapa di sorga. Haleluya, Amin. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, tak terasa kita sekarang termasuki minggu yang ke-13 di tahun 2021 ini. Nanti renungan Firman Tuhan kita ini terambil dari buku The Purpose Driven Life dari Rick Warren yang berjudul Ibadah yang Menyenangkan Tuhan. Dan atas kita terambil dari Markus pasal 12 ayat 30 dan 31. Serta Yohanes 4 ayat 20 sampai dengan 24 Markus 12 ayat 30 sampai dengan 31 Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul hukum yang terutama Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segedap hatimu dan dengan segedap jiwamu Dan dengan segedap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu Dan hukum yang kedua ialah Kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini Daniel 4 ayat 20-24 Dengan judul Percakapan dengan perempuan Samaria Ayat 20 Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini Tapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah Kata Yesus kepadanya Percayalah kepadaku, hai perempuan Saatnya akan tiba Bahwa kamu akan menyembah Bapa, Bukan di gunung ini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 Rick Warren membagi tema ini dalam empat bagian, yaitu Tuhan senang jika ibadah kita tepat, Tuhan senang jika ibadah kita otentik, Tuhan senang jika ibadah kita dilakukan dengan segenap akal budi, dan Tuhan senang jika ibadah kita praktis. Dari bacaan Injil Markus ayat 30 di atas, Yesus mengatakan bahwa mengasihi Tuhan harus dengan segenap hati kita. Maka penyebab kita pun tidak boleh bergantung pada hal yang kelihatan saja. Tapi harus bersifat, lebih bersifat rohani yang keluar dari hati yang tulus Atau dasar kerinduan untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati Bukan sebagai rutinitas atau agar dilihat orang Agar ibadah kita tepat Maka kita tidak boleh menyembah Tuhan menurut inginan atau selera kita Yang sering berubah-ubah Tetapi harus menyembahnya berdasarkan kebenaran firman Tuhan Berikut dipanik Injil Yohanes di atas Perempuan Samaria mengira bahwa penyembahan kepada Tuhan masih ditentukan oleh tempat di mana orang Samaria menyembah di Gunung Gerisim Seperti itu dalam kitab ulangan Dan orang Yahudi menyembah di Yerusalem Tempat bait Allah berada Tapi Yesus bantanya dimantakan bahwa Sudah tiba saatnya Penyembahan kepada Tuhan tidak lagi ditentukan oleh tempat Karena Tuhan itu roh Maka kita juga harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran Juga karena Tuhan itu kudus maka penyembahan kita juga dalam kebenaran Tidak boleh ada kepalsuan Dan dosa Kenatuan tahu apa yang dalam hati Manusia Seperti tertulis dalam Yohanes 2 ayat 25 Hal ini sekaligus menegur Perempuan Samirah tersebut Yang sudah mempunyai lima suami Agar kita dapat menyembah Tuhan Dalam roh dan kebenaran Maka roh kita juga harus tunduk pada keinginan roh Tuhan Dengan menghasilkan Buah-buah roh Ya, kita ingin dalam roh Kita studi pada roh Tuhan Otomatis kita bisa menghasilkan buah-buah roh Buah-buah roh tersebut Yaitu Kasih, sukacita Damai sejahtera, kesabaran Kemurahan, kebaikan, kesetiaan Kelemah lembutan, penguasaan diri Dan bukan pada Perbuatan daging, yaitu Percabulan, kecemaran Hawa nafsu, penyembahan berhala Sihir, perseteruan Persilsilhan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pestapora dan sebagainya. Ini hal-hal yang sangat tidak berkenan kepada Tuhan. Seperti tertulis dalam surat Paulus kepada jemaat di Galatia. Jadi kita bisa belajar antara buah-buah roh dan keinginan daging adalah dua hal yang bertentangan. Jadi kita bisa menyebabkan Tuhan dalam roh dan kebenaran kita harus mengejar. Buah-buah roh Dan meninggalkan perbuatan daging Jadi hampir dipastikan Bahwa agar ibadah penyembahan kita bisa menyenangkan Tuhan Itu memerlukan proses transformasi Dari keperbadian keber kita Dari keperbadian yang lama Yang masih terikat pada Keinginan perbuatan daging Menjadi keperbadian yang baru Yaitu keinginan baru memasukkan buah-buah roh Atau sering kita sebut Orang lahir baru Seperti kata Yesus Kepada Nikodemus kalau engkau tidak dilahirkan kembali, kau tidak bisa masuk ke kerjaan sorga. Berikutnya, dari Injil Markus ayat 30 di atas, di atas kita juga harus mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa kita. Maka penyembahan kita pun harus murni dari jiwa kita, apa adanya dan tanpa kepura-puraan. Agar ibadah kita otentik, maka ibadah dan penyembahan kita tidak boleh meniru-niru orang lain, karena talenta dan keperbadian tiap-tiap orang itu berbeda. Kita mengenal berbagai aliran dominasi gereja. Bahkan tercatat bahwa dominasi seluruh dunia itu ada 45, 45 ribu denominasi. Sangat banyak. Hal itu menggambarkan kandekaragama liturgi atau cara beribadah dan menyembah Tuhan. Untuk mengudasi perbedaan tersebut. Jadi karena masing-masing orang... Dengan selernya sendiri maka dominasi gereja itu ada 45.000 ribu itu untuk mendominasi mereka. Sangat banyak sekali. Di sebab sama seperti satu tubuh yang punya banyak anggota, masing-masing dan fungsinya. Seperti tulis dari satu kepada jemaat di rumah. Maka ibadah di kita pun harus mengikuti fungsi talenta kita masing-masing. Setiap -masing. tiap orang ciptakan berbeda masing-masing yang -masing talentanya. Artinya dengan berbagai talenta yang ada, kita masih tak bisa mengasihi Tuhan Dengan segenap jiwa Seperti tertulis pada Injil Markus tadi Pernah ada kejadian Belum suatu persiapan kebangunan rohani Ada seorang jemaat menawarkan diri Untuk ikut partisipasi Semua panitianya bingung Karena orang ini Talenta menyanyi tidak ada Talenta berdoa juga tidak ada Konseling juga tidak ada Tapi dia rindu untuk mengasihi Tuhan dengan berkontribusi pada acara tersebut. Setelah dipikir-pikir, nyata dari bagian uh, komisi peralatan itu membutuhkan orang yang bisa manjat untuk memasang spanduk. Kebetulan orang ini kerjaan sehari-hari adalah dia itu petugas yang listrik yang kerjanya manjat untuk benerin kabel listrik. Ini suatu kebetulan bahwa walaupun Talentanya unik, bisa manjat, bisa dipakai oleh Tuhan untuk kontribusi dalam ibadah penyembahan tersebut Kemudian pada bagian berikut atau bagian ketiga dari Injil Markus ayat 30 tadi Kita juga mengasihi Tuhan yang segenap akal budi kita Maka penyembahan kita pun di samping tepat dalam roh dan kebenaran Dan autentik menurut talenta dan kepribadian kita juga bisa-bisa dimengerti dan dicerna dengan akal budi sehingga dapat menjadi kesaksian yang bermanfaat secara langsung terhadap jemaat atau orang-orang di sekeliling kita agar ibadah kita lakukan segenap akal budi maka ibadah dan penyembahan kita tidak boleh menggunakan bahasa yang menggunakan jemaat atau orang-orang di sekeliling kita contohnya seperti surat Paulus kepada jemaat di Korintus kalau kita berdoa atau memuji Tuhan maka janganlah hanya menggunakan bahasa roh karena tidak akan dimengerti sehingga tidak bermanfaat bagi orang-orang sekeliling kita tapi harus juga ditafiskan dengan akal budi sehingga bisa dimengerti dan bermanfaat jadi kalau kita hanya buat berdoa, memuji Tuhan dengan bahasa roh dan tidak dimengerti artinya apa yang kita lakukan itu tidak bermanfaat bagi orang sekeliling kita itu tidak lakukan dengan akal budi karena bahasa roh tidak bisa dimengerti kecuali ada yang bisa menafsirkannya Artinya adalah kalau orang tidak mengerti atas dua dan puja yang kita naikkan, maka ibadah kita itu menjadi penyembahan yang sia-sia. Bahkan dalam suratnya kepada orang Ibrani, Paulus mengatakan bahwa hukum perjanjian baru menggantikan perjanjian lama ditaruh dan ditulis oleh Tuhan dalam hati dan akal budi kita. Di samping hati juga akal budi kita. Artinya, segala perintah dan perjanjian baru harus dimandi dalam hati kita. Dan dilakukan menurut akal budi kita Jadi akal budi termasuk Peran penting dalam ibadah Dan penyembahan kita Akal budi ini sering disalahgunakan Orang menjadi akal-akalan adil ilustrasi menarik Mengenai penyalahgunaan Akal budi tersebut Contohnya adalah Ceritanya adalah Ada tiga hamba Tuhan Yang ingin mempersembahkan Persembahan kepada Tuhan Mungkin sudah Bapak Ibu sudah pernah mendengar cerita ini Yang pertama adalah Seorang Pastor Katolik Yang kedua pendeta Protestan Yang ketiga adalah Seorang Rabbi Yahudi Mereka ingin menunjukkan pada Teman-temannya Siapa yang memberikan kepada Tuhan Yang paling banyak Tapi dengan Akal-akalan yang pertama maju adalah Pastor Katolik membawa persembahannya Tapi sebelum dia mempersembahkan Dia membuat garis Di lantai Kemudian berkata bahwa Kalau jatuh di sebelah kanan Ini adalah punya Tuhan Tapi kalau Tuhan tidak menghendaki Maka akan ada jatuh sebelah kiri Berarti dikembalikan ke pastor tersebut Kemudian dia melemparkan persembahan tersebut tapi arahnya berat ke kiri sehingga pada saat jatuh sebagian besar jatuh di sebelah kiri. Dia berkata bahwa, "Nah, saya ngasih kepada Tuhan, tapi sebagian besar Tuhan kembalikan pada saya." Berarti wajar kalau saya memberikan di sebelah kanan saja. Kemudian majulah berita Protestan. Dia membuat satu lingkaran kecil, Kemudian berkata bahwa yang masuk dalam lingkaran ini adalah punya Tuhan Di luar lingkaran berarti Tuhan tidak menghendaki Berarti kembali ke saya Dan pada saat dia membuang Yang masuk ke lingkaran kecil adalah sebagian kecil Sebagian besar kembali kepada dia Melihat hal tersebut Majulah Rabi dan berkata kali ini adalah orang akal-akalan Karena yang, akal -akalan. yang akalan dengan Tuhan Tuhan itu Maha Kuasa Kalian tidak perlu bikin garis atau lingkaran Kalau Tuhan mau, dia bisa ambil semua Jadi, persembahan saya ini akan saya lempar ke atas Kalau Tuhan mau, Tuhan akan ambil Kalau Tuhan tidak mau, akan kembali kepada saya Kita bisa tahu apa yang terjadi Semua persembahannya kembali Itulah contoh permainan akal-akalan Bukan begitu cara menyembah Tuhan Atau memberikan persembahan Dengan akal budi, bukan dengan akal-akalan Para bagian terakhir dari Injil Markus ayat 30 tersebut Kita juga harus mengasihi Tuhan Dengan segenap kekuatan kita Sehingga penyembahan kita pun Harus dengan segenap kemampuan Melalui apa yang ada pada kita sekarang ini Sebagai ibadah yang sejati Agar ibadah kita praktis Maka ibadah penyembahan kita tidak boleh hanya dengan niat Atau janji-janji saja Karena sekarang ini banyak orang sering tidak melaksanakan Apa yang sudah diniatkan Dan sering melupakan janji-janjinya Terutama kalau ada Kegiatan untuk aktivitas gereja Pada saat disuruh untuk menyumbang atau kontribusi Itu biasanya hanya dengan janji iman Dan sering jadi imannya tinggal janji saja Atau kita sering mendengar perkataan orang Kalau kita minta bantuan atau sumbangan jawabnya adalah Ya saat ini saya bisa bantu dengan doa saja Hal ini tidak salah Kalau orang tersebut memang tidak bisa membantu apa-apa juga Tapi menjadi tidak benar Kalau ternyata Dia punya kemampuan untuk membantu secara real Atau secara nyata Apakah dengan tenaga Pikiran, waktu Atau dengan biaya Orang sering mengukur kasih Dengan pengorbanan Artinya Seberapa besar pengorbanannya Itulah besar kasihnya Jadi akan, akan suatu kebohongan Kalau kita mengatakan bahwa kita mengasihi Tuhan dengan segera kekuatan kita Tapi kita tidak mau mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, ataupun keuangan kita Para tokoh kita bisa menjadi teladan kita Seperti contohnya Dengan ketaatan Nuh bisa dipakai Tuhan untuk menyelamatkan sisa umat manusia dari air bah Kita bayangkan kalau pada saat itu Nuh tidak taat Habis umat manusia Ditelan oleh air bah Juga kita lihat Ketatan Abraham dipakai oleh Tuhan Untuk menurunkan Mesias ke dalam dunia ini Jadi Dengan tatnya Abraham Bangsa Islam jadi bangsa pilihan Dan menurunkan Mesias Atau Yesus Kemudian yang berikut Dengan kesediaan Musa Mau dipakai oleh Tuhan Sehingga menurunkan tongkatnya Tuhan mengandalkan berbagai mujizat di Mesir, seperti kita sudah tahu, dengan Tula dan berbagai mukjizat untuk membawa bangsa Israel keluar dari pebudakan Mesir. Dan pada puncaknya, yaitu adalah kita tahu, ketaatan Yesus sampai mati di kayu salib untuk menebus segala dosa kita. Itulah puncaknya. Sehingga Rasul Paulus melalui suratnya kepada orang Ibrani mengatakan bahwa Ibadah yang sejati adalah dengan persembahkan tubuh kita sebagai persembahan yaitu dengan hidup secara kudus dan berkenan kepada Tuhan yang artinya tidak tempat buat ketidaktahanan dalam kehidupan kita. Ibadah sejati kita adalah taat persembahkan tubuh kita dengan hidup kudus dan tidak bercelah Kemudian Pak ayat berikut dari Injil Markus yaitu ayat 31. Yesus juga mengatakan bahwa kita harus mengasihi sesama manusia seperti diri kita. Artinya, Tuhan menganggap bahwa mengasihi sesama manusia tidak kalah pentingnya dengan mengasihi Tuhan. Bahkan kita dianggap berbohong kalau kita berkata bahwa kita mengasihi Tuhan padahal Tuhan tidak kelihatan, sementara kita tidak mengasihi sama kita yang kelihatan. Seperti itu dalam surat 1 Yohanes 4 ayat 20. Bahkan Yesus sendiri memperluas arti sesama manusia Bukan cuma terhadap teman atau saudara kita Tapi juga termasuk musuh Yaitu orang benci dan menganiaya kita Itulah sama kita Secara keseluruhan Agar ibadah dan penyembahan kita bisa menyenangkan Tuhan Maka kasih harus menjadi syarat mutlaknya Baik kasih kepada Tuhan maupun kepada sesama kita bisa simpulkan hal-hal tersebut melalui surat-surat Paulus yang telah kita baca di atas tadi Di kesimpulan adalah Agar ibadah kita tepat Poin nomor satu tadi Kita harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran Yang artinya kita harus mengejar buah-buah roh yang tadi Dan menjadi perbuatan daging Yang kedua Agar ibadah kita otentik Kita harus menyembahnya melalui talenta dan kepribadian masing-masing Bagaikan anggota tubuh dengan fungsi yang berbeda, tapi semua berjalan berirama seperti Surat Paulus pada jemaat di Roma. Yang ketiga, agar ibadah kita dilakukan yang segenap akal budi, maka penyebab kita harus bisa dimengerti dan dicerna dengan akal, sehingga dapat menjadi kesaksian yang bermanfaat bagi orang sekeliling kita seperti Tulus pada jemaat di Roma. Dan yang terakhir, agar ibadah kita praktis, kita harus mempersembahkan tubuh kita secara kudus dan berkenan kepada Tuhan ya artinya tidak tempat buat ketidaktaatan dalam kehidupan kita bahkan ibadah yang murid dan yang tidak bercacat menurut surat Yakobus, ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya diri sendiri tidak dicemarkan oleh dunia kita membantu para janda yatim dalam kesusahannya tetapi kita juga Jangan sampai tercemar oleh dunia Artinya Dua syarat mutlak Untuk bisa berkenan menyenangkan Tuhan adalah Pertama Ketakutan secara pasif Untuk tidak melakukan dosa atau kecemaran dunia Jadi Jangan melakukan dosa Hanya kita pasif Tapi juga yang kedua adalah Yang aktif Yaitu mengasihi Tuhan dan sesama dengan cara membantu sama kita yang membutuhkan Sesama yang kelihatan Hal ini juga sesuai dengan kriteria dipakai oleh Yesus Ketika kedatangannya yang kedua kali ke bumi ini Kriteria dipakai untuk memisahkan Domba yang berkenan kepadanya Kena melakukan hal yang tadi Mengunjungi yatim, bantu para janda, para orang yang susah Atau melakukan ibadah yang murni Dipisahkan dari kambing yang tidak Berkenan kepadanya karena tidak melakukan hal-hal tersebut Sebagai penutup Menjelang peringatan Jumat Agung Yang tinggal lima hari lagi Kita diingatkan kembali mengenai pengorbanan Yesus di kayu salib Sebagai bukti kasihnya kepada kita Sekaligus sebagai teladan atas nyatanya bahwa Tidak ada kasih yang lebih besar Daripada kasih seorang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya Kalau kita lihat banyak pemimpin Senang beratorika Mengatakan hal sesuatu Tapi antara perkataan dan perbuatannya Tidak sejalan Beda dengan Perutan kita, sembahan kita Yesus Apa yang dikatakannya Itu yang dikerjakannya Jadi tidak ada alasan buat kita untuk Tidak melakukan apa yang Yesus katakan Amin Kiranya rendungan bacaan firman ini dapat menjadi berkat buat kita semua Mari kita berdoa safaat. Terima kasih ya Tuhan atas firmanmu ini Biarlah kiranya menjadi pelita bagi kaki kami Dan terang bagi jalan kami Yang menuntun jemaatmu sepanjang hidup kami Kami menyerahkan kerja-gerjamu dimanapun berada Urapi para gembala dan jemaatnya dengan urapan surgawi, menjadi bangsa kudus dan imamat yang rejani. Tuhan mengucupkan segala kebutuhan kami, di mana saat ini GKRI Diaspora sedang membutuhkan dana untuk melunasi dana talangan dan renovasi gedung. Kami juga masyarakat, anak-anakmu di bangsa dan negara kami, baik ini pemerintahan, kesehatan, pendidikan, ekonomi, atau apapun profesi mereka. Tuhan berikan mereka hati yang setia, melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan, mencari perkenananmu. Bukan mencari hormat manusia atau kebanggaan dan pribadi Yang adalah sia-sia dan palsu belaka. Bila Tuhan menjaga hatiran pikiran kami Sehingga kami tidak silau dengan harta, kekayaan, nama besar atau hal lain Sia-sia yang yang tidak berkenan kepadamu Sehingga kami tidak tersandung dan jatuh Dan menjadi batu sandungan buat yang lain Tuhan mengubah hati kami menjadi lebih lemah lembut Serta lebih taat, tunduk, takut, dan hormat akan engkau Kaya Tuhan juga berkenan atas kehidupan kami Sehingga kehidupan kami menjadi garam dan terang buat sekitar kami yang akhirnya kehidupan kami juga menjadi kesaksian injil yang terbuka, sehingga banyak jiwa diselamatkan dalam Kristus dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami juga masyarakat anak-anakmu yang keujihkan ada dalam permasalahan, baik masalah kesehatan akibat Covid atau penyakit-penyakit yang lain, yang isolasi di rumah, di rumah sakit ataupun ruang perawatan. Tuhan pakai tenaga medis, peralatan dan obat-obatan sebagai alatmu, sehingga melalui Yesus mereka semua dapat disembuhkan. Dan Tuhan juga mau sertai penggunaan vaksin Covid ini. Sehingga pada waktumu, kami semua bisa bebas dari pandemi ini. Juga anak-anakmu yang dalam masalah keuangan akibat krisis ekonomi, yang kehilangan pekerjaan atau usaha yang terpuruk, Tuhan memberikan mereka hikmat dan kreativitas untuk menghasilkan terobosan-terobosan baru, sehingga kalau satu pintu tertutup, beribu-ribu pintu bisa terbuka, sehingga mereka bisa diberkati dan menjadi seseorang berkatmu. Juga anak-anakmu yang dalam permasalahan hubungan yang tidak harmonis antar sesama, antara orang tua dengan anak, saudara bersaudara, antar suami istri, mertua dengan menantu, antar tetangga antar teman Tuhan berikan kami hati yang mau mengalah dan mengampuni sehingga ada kedamaian di antara kami semua kami mengeserahkan juga segala belenggu dan bandosa yang membuat kami letih lesu akibat kebodohan, keserakaan, kemalasan, iri, dengki, dan egois yang meracuni hati dan pikiran kami yang sering membuat kami stres, depresi, dan putus asa bahkan selalu cemas, khawatir, dan ketakutan kami tidak sanggup menanggungnya Tuhan Kami mau taruh semua diri kaki Yesus Yang telah bayar kami lunas atas segala dosa kami Dengan darah yang kudus dan mahal di atas kayu salib Biarlah Yesus membuang segala dosa kami ke tubir laut Sehingga kami bebas dari ikatan dosa Dan kami kulkuk yang Yesus tawarkan Dan kami belajar dari Yesus yang lemah, lembut, dan rendah hati Sehingga jiwa kami mendapatkan kelegaan, ketenangan, bahkan kedamaian sejati Biarlah mata hati di pikiran kami selalu tertuju kepadamu Mencari kerajaan dan kebenarannya Sehingga semuanya kau tambahkan kepada kami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 tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Selanjutnya, kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan, dan biarlah persembahan ini boleh menjadi dupa yang harum bagi Tuhan. Kita angkat pujian, seperti bermimpi Tuhan pulihkan Sion. Saudara! seluruh seratus enam berkata, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Amin. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita penuh dengan sorak-sorai. Haleluya Seperti bermimpi, Tuhan pulihkan Sion. Kita bersuka cinta, mulut kita penuh tertawa. Seperti bermimpi, Tuhan pulihkan kita. Perkara besar dia lakukan, marilah kita bersuka. Amen. Yang menabung dengan air mata, menuai dengan pas pulang dengan besar. bermimpi, Tuhan pulihkan si Dan kita bersuka cinta, mulut kita penuh tertawa Serti bermimpi, Tuhan pulihkan kita Berkara besar di Allah mari kita bersuka yang menabung dengan air mama Kan menuai dengan bersunggah Pasti pulang dengan bersorak Makin membawa berkasnya Yang menabung dengan air mama Kan menuai dengan bersunggah Pasti pulang dengan bersorak kiri kananmu katakan orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak sorai sambil membawa apa berkas berkasnya haleluya tadi kita pakai gerakan kiri katakan yang menabur dengan air. Menuai dengan bersuka, pasti ku. Biết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 Dan terimalah berkat Tuhan Tuhan berkati engkau dan melindungi engkau Tuhan menyeri engkau dengan wajahnya Dan beri engkau kasih karunia Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu Dan beri engkau damai sejahtera Amin <SILENCIO>